Kenapa nih, kalau selalu ber, mengembang berkembang biak, wai. Hai, aku lagi pengen makan Indomie hai, hai, ya, lama hai, makan Indomie, wah mau ganti ya. gede lagi ini mulus, enggak, enggak mulus aku, aku bukan ban harap siut, hai hai hai hai di sana hujan enggak guys? kayaknya lagi musim, hujan mau kemarau sih makanya hujan mulu aja coklat enggak ungu gue ini enggak dingin ya part hisam maksudnya hujan juga kak hujan anjir ya tadi ah serak kaki serak lagi ya tadi hujan di sini dari jam 1 kayaknya ringes kan udah lama ngalir cercek nuak mas kan ganda no ah apa sih mau ngapa nginge lo apa queen jolin x hujan di mana kak jakarta bandung hujan enggak bandung Oh, Saya akan dan orang mana, Kak? Sekarang aku tinggal di Jakarta. Sih. Hamil enggak? Gue gak hamil. Gue lagi emang lagi buncis. Oh, enaknya peluk ya? Peluk siapa? Umur berapa? Aku dua tujuh tahun ini. deras banget di sini mana anjir di sini berulang juga sih kayak berhenti abis itu deras lagi berhenti deras lagi gitu buka langsungnya si buka aja susul baru mau lihat alam bahanya Zan untung aja gua nggak pesanan, lagi lihat ini jangan kemana Jak <coughs> Jaksel cover skis kapan skis baik ngapain cuci ini? angpao juga lagi diokol. Oh, emang anjing nih poninya. nganteng, kalem, alam bahaya. awal awo emang dia kenapa sih berkembang biak gitu? gak mau ngelurus aja gitu? Trial-trial. Jawa Jember deras kan, nake bobo oh Jember hujannya. Ini mau komen, emang lu gak usah komen, Yunus udah sudah lu gak usah komen. Ini lu share ini ke grup jual biawak. Kayak pernah lihat di jalanan, jalanan mana anjing? Mau gue sering nongkrong di jalan. Sini main Bali, say, hai. Ini bayarin dong kalau bayarnya aku mau ke Bali. Sekarang gue ke Das. Kamu masih gadis gak? aku gadis, dari bayi juga gadis tapi auranya jutek aku emang jutek SPG parfum emang juga, Yunus gue SPG esek esek-esek maksudnya di istimewa mana? Jakarta ayy ayy in Jakarta ga ada yang ngebel aku ada? siapa? yang pernah nanya kini Ayo otak sehat cewek. Seh. Ya, okay. ya. Oh, si Anan, alisnya kurang tebel kagum, sebel apa alis gue ini udah kayak bulu. Ayo yang kelima Oyo. oyok. Hmm, Di Oyo. Ayo pernah lihat suka level IG Emang gue lagi IG. <laughs> udah, udah gue post kejual beli musang bagus. Gue lagi nyari uh, musang bener. Biar gue bisa menyerang musang kan. Jadi gue nggak merah buaya, gue merah pusing. Biasain mandi ya Mbak. Aduh, aduh. Oh terus sih kayaknya paling juga dia untuk celananya ini celananya uh, 8XL. Yang lagi mau, yuk, Tuh, oh, yuk. Aura-auranya ketutup nggak keluar, serem. Ini gue yang lagi nggak baca Kodam, anjing Suka mimisan kalau lihat kakaknya bagus sering-sering ya Jamet sama gue jamet Pokoknya gue kenapa sih anjing Pokoknya gue tuh punin nanggung gitu Banyak enggak, penek enggak gitu Jadi gue harus gimana Terus lah kirim noreknya di inbox ya Oke balik sumpah, tapi gue pengen yang negara udah kalau oh, gak garuda-garuda gak mau nge-nge-nge oh, cing banget sabar ya nah hai Hi jiki paketanku udah nyampe enggak lo bohong anjing lo katanya mau ngirim bunga enggak ngirim bunga gue oh iya berarti jawa oh iya cing dong balik Bali Kang, Dia, gue di, di Jakarta gue Dia, gue minta bayarin ke Bali gendutan, emang gendutan, mau ditanya lagi gue gendutan gendutan gue. Doin, gue sembuh biar gue mana mobile legend anjing gue mana nggak ada abang lu lagi sibuk udah lagi sibuk menjadi mencari jati diri di picapsa di cek di lu sana bohong lu lu glory ya katanya? apa cita-citamu? cita-citaku merusak bumi. Kang, ayayu dekat Jakarta mananya? Aku Jaksel. Padahal adalah Jaksel ini. Nanti malam gue mending jalan saja, mau nggak? Kapan nikah Mbak? Coba paling gue kapan nikah? Nanti kok paling banyak gue nikah langsung bentar lagi, ih, nagis, gue aja masih ngetik dua sedih aku sedih nyaman dulu Napa kenapa? ngotok dulu lah, gas kalau aku merusak wah, <tuh>, belum kamu masih sihat ini gak berlaku-laku, aku seri aku 150, kamu, bentar lagi ya, glory Nanti malam ketemu lagi Kita mending ngobrol-ngobrol malam Kayaknya lebih otaknya lebih sehat kalian Habis pulang kerja abis itu Ngobrol sama gue Kita tanya jawab Kalau misalnya ada bikin Kalau misalnya kalian punya konten disuruh gue apa Gak lupa boleh Tapi jangan prank ojol ya Kapan hamil? Gak tau Biaya sebulan yang ganjir Cuman 50000 Ada dah See you Ternah malam Selamat